buat dibuat ya waduh ini saldonya parah juga udah tinggal 600 apakah nggak berhasil nih keluarga. oke pas banget ya langsung dikasih kali 12 oke cawanya birunya nah masih ini teman-teman ungunya ungunya masih dikasih kuningnya wah itu dia eh langsung bener-bener dikasih comeback teman, teman ya. langsung dikasih kali merah kali 100 deh Bayangin di luar teman-teman Dengan dua 2000 Coba tadi masih manjang ya Tahambul ya Kalau sebelum-sebelumnya Tahambulnya udah sampai 5000 4000 Yang cukup gede ya. Cuma gak apa-apa